Menemani santai malam kalian saat ini tentu bagaimana menyuguhkan kabar spesial dari idola kesayangan kita Di kabar pertama bersahabat kita mendapatkan kabar spesial dari Kak Sania yang mengunggah postingan foto Bibi Guzel Alhamdulillah bersahabat ya hari ini tepat 1 tahun untuk Bibi Guzel Masya Allah si cantik ini mah pasangannya Abang El yang luar biasa mudah-mudahan sehat terus untuk Bibi Guzel Mudah-mudahan silaturahmi dengan Abang El pun tetap terjaga dengan baik Amin Dan kita lihat juga bersahabat jadi di gambar selanjutnya Ada kata-kata bijak yang kita dapatkan dari Elfot 21 Perhatikan Belajarlah melunakan hati diri sendiri Saat kita merasa pintar Maka kita akan berusaha merubah perspektif orang lain Tapi saat kita mulai arif Kita akan merubah diri sendiri menjadi lebih baik Kadang kita juga lupa saat kita menganggap orang lain salah, bukan berarti kita ada di posisi benar. Begitu pula sebaliknya, saat kita dianggap salah, bukan berarti mereka juga benar. Introspeksi diri tiada henti. Ini kalimat kata-kata yang sangat luar biasa selalu mengingatkan untuk semuanya, sahabat ya untuk selalu muhasabah, intropeksi diri. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang baik Selalu menjadi fans baiknya Lesti dan Bilar Amin Dan berikutnya juga persahabatnya ada kabar mengenai Dewi Persik nih persahabat, ya Dewi Persik ditemani oleh Ali Taher dan kuasa hukumnya Bapak Sandi Arifin Mengenai haters yang mengaku fansnya Leslar Tetap persahabatnya berjalan untuk proses hukum Dewi Persik menangis nih persahabat, ya saat bertemu haters yang menghinanya ternyata bukan fans Leslar sudah ditegaskan lagi bahwa haters yang mengaku fans Leslar itu bukan fansnya Lesti maupun Bilar sudah real persahabatnya pure bahwa haters itu bukan fansnya Lesti dan Billar. Kita simak persahabannya artikel dari Ninyir Update Official. Dewi Persik akhirnya bertemu dengan wanita yang telah menghina dirinya di media sosial beberapa waktu lalu. Haters tersebut berinisial W dengan usia sekitar 50 tahunan. Perempuan tersebut menangis begitu bertemu dengan Dewi Persik. Kondisi ini membuat pelantun Tego Tenan itu jadi ikut menangis. Agak gimana ya perasaannya, ya nangis lagi segitu, saya jadi ikutan nangis, kata Dewi Persik di Polres Metro Jakarta Selatan hari Sabtu, tanggal 5 bulan 11, 2022. Persahabatnya haters tersebut mengaku tidak bermaksud menghina Dewi Persik. Ia hanya ikut-ikutan di tengah kehebohan kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Itu artikel mengenai persahabatnya permasalahan Dewi Persik dengan haters yang sudah menghinanya haters tersebut mengaku fansnya Leslar persahabat ya memang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan momen di masalahnya Leslar persahabat ya tetap sebagai fans ya tentunya mensupport kita semuanya tetap optimis menjadi fans yang luar biasa kompak dan solid terus mendukung idola kesenangan kita jadi jangan sampai persahabat ya untuk warga Konoha Menghina dan selalu membuli orang-orang yang tentunya tidak ada sangkutan dengan Leslar. Kita sebagai fans sejati harusnya selalu mensupport dan selalu mendukung, selalu mengingatkan dengan hal kebaikan. Kemudian juga, persahabatan janda dari Ruben Onsu. Ruben Onsu lima yang lalu mengunggah postingan foto momen-momen saat di konsernya Onyo. Wow, postingan Lesti lagi berkolaborasi bersama Onyo bersahabat ya ini saat gladi resti. Masya Allah, penampilan Lesti memang selalu ditunggu oleh banyak orang. Luar biasa penampilan Bunda El selalu bikin kagum dan bangga penggemarnya. Semoga terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik. Amin. Kita lihat juga perselamatan ya, ada tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Mimei289. Best, semoga suatu masa veteran bisa konser di Malaysia ya, sekali duet dengan lastik kejora Brr, pecah. Best, sukses Onyo dan Ayah Ruben. Amin, Masya Allah banget ya, Bismillah. Mudah-mudahan. Budala sebagai bisa tampil di konser di Malaysia bersama Onyo. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga ada kejutan bahagia untuk kita semuanya. Kemudian juga persamaan ada postingan dari Bu Firni. ada potret Abang L dan Papa Bilar. Bener gaya-gayanya sama persis banget ya anak dan bapak. Aduh luar biasanya keren banget. Namun kita juga dibikin salvo dengan kalimat caption yang dituliskan. Papa B ini ikut-ikutan Abang El terus deh, posenya dua cowokannya Bunda El masya Allah luar biasa. Memang idola kesenangan kita selalu bikin kita kagum, dan pasti kita bangga dengan idola kita ini. Doakan yang terbaik bersama ya terus semangat untuk warga Konoha juga mendukung karya-karya Lesti ke Terus streaming lagu-lagu terbaiknya Lesti, kita masih menunggu ciri terbaru di malam ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Lesti Fatih Bilar yang akan selalu memberikan info-info menarik bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar